Majelis Gajah atau orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi-mimpi Said Said Muhammad Qosim tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Tidak merupakan bagian dari organisasi manapun. Kami adalah sebuah forum atau majelis yang independen, walaupun di kami ini berbagai harokah dan latar belakang lengkap. Alhamdulillah, ada dari Nahdiin ada dari Muhammadiyah, ada dari Dewan Dakwah, ada teman-teman Salapi juga. jamaah tablik juga banyak, dan berbagai macam. Uh, apa harokah lainnya. Jadi kami apalagi kami terkait dengan organisasi-organisasi dan gerakan terlarang. Karena prinsip kami itu uh, cinta damai. Kami tidak melakukan satu perlawan pertentangan dengan negara, dengan pemerintah manapun. Bahkan, kalau kita lihat dari takdir yang insya Allah terjadi kepada Sayyid Muhammad Qasim, beliau akan diserahkan ke tampuk pimpinan oleh rakyat Pakistan. Dengan sukarela, yaitu pertama adanya. Mimpi yang dialami oleh panglima angkatan bersenjata Pakistan, di mana baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam akan hadir dalam mimpinya. Insya Allah, nah, dari situlah panglima tentara Pakistan mulai menyadari bahwa apa yang disampaikan Sayyid Muhammad Qasim selama ini benar. Maka dari itulah, panglima tentara Pakistan akan meminta Said Muhammad Qasim yang memimpin Pakistan sesuai dengan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad Wasallam dalam intinya demikian juga rakyat Pakistan maka dari itulah uh, jauh sekali kami uh, memiliki prinsip-prinsip seperti organisasi-organisasi yang sifatnya uh, senang memberontak atau senang dengan kekuasaan, karena kami dan kami yakin bahwa saya ba Muhammad Omar bukan orang yang suka mengambil alih kekuasaan dan beliau tidak mau itu karena takdirnya yang insya Allah bagian dari takdir di akhir zaman